Mari ke NTT kali ini kita akan melihat salah satu tempat wisata rohani yang ada di kota Larantuka yakni Taman Doa Bukit Fatima San Domingo dan perjalanan kali ini bersama Deandra dan juga Romotis Tokerans Ketua Komsos Kuskupan Larantuka Oke, jumpa lagi bersama saya Doni dan juga ada Deandra <laughs> ya, Dan di Mari ke kali ini kita sekarang berada di Bukit Fatima di kota renyah kota Renya. Lalu tukar. Oke, perjalanan kali ini memang uh, tidak direncanakan sebenarnya. Express. Express. Express. Dadakan. Makanya kita syutingnya pakai HP dan kita tentunya diajak oleh. Bepergian. Halo, oh, keren nih. Iya. Nah, Oke deh. Di hari ini kita Kita jalan sama ketua Komsos Kusipan Larantuka. Iya, jadi. Rametis Komsos mau mereka ketemu Komsos Larantuka. Iya, pasti ada barang bukti. <laughs> barang buktinya di sini. Oke, kita gitu terus ya. ya. apa saja di Bukit Fatimah ini? Oke. Cukidak. Taman Doa Bukit Fatima Larantuka berlokasi di Bukit Wakeha, San Domingo, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Forest Timur. Taman Doa ini diberkati pada tanggal 31 Oktober 2017, bertepatan dengan peringatan 100 tahun penampakan Bunda Maria Fatima oleh 4 uskup, yakni Uskup Larantuka, Monsinyur Franciscus Kopongkung, Uskup Bandung Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC, Uskup Agung Ende Monsinyur Vincentius Hensi Potokota PR, dan Uskup Bogor Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFM. Larantuka sebagai ibu kota Kabupaten Flores Timur dikenal sebagai kota renyah Rosari yang identik dengan ritual keagamaan umat Katolik. Secara khusus penghormatan kepada Bunda Maria atau Tuan Ma yang dikenal dengan prosesi tahunan Semana Santa setiap Jumat Agung menyambut hari raya Paskah bagi umat Katolik. Taman Doa Bukit Fatimasan Domingo ini memang merupakan tempat yang tenang dan strategis untuk masyarakat atau umat setempat maupun pendatang untuk berdoa. Selain taman doa, di sini juga terdapat perhentian-perhentian di sepanjang jalan menuju puncak bukit, yang mana bisa digunakan saat prosesi jalan salib di Kota Larantuka. Dari atas juga, kita bisa melihat pemandangan Kota Larantuka yang luar biasa indahnya. Donaera dulu kita beli minuman dulu di sini kita akan nyebrang ke Donaera guys. dari Taman Doa Bukit Fatima San Domingo, kami lanjut untuk menyeberang ke Adonara. Awalnya cuma bercanda, tapi langsung dikabulkan oleh Romo Tristo. Sesampainya di pelabuhan, kita langsung gas menuju ke Adonara. Perjalanan ke Adonara cuma 7 menitan, dan dikarenakan ini pertama kali sehingga perjalanan ini menjadi sangat seru dan menyenangkan. Ini juga baru pertama kali naik kapal dan menerjang dasetnya arus pantai menuju ke Adonara. Perjalanan kami kali ini cuma sampai di Dermaga Tanah Merah saja, foto-foto dan menikmati sunset sejenak, lalu kami pun kembali ke kota Larantuka.